Cuy, bagaimana kabar korang orang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, pastinya cuy. Seperti biasa saya mengatakan, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP. Oke, okay, sudah empat hari ya kalau nggak salah cuy ya kita nggak membuat video dikarenakan ya kebetulan juga ini studio saya saya perbaiki sedikit cuy ya supaya lebih bagus dan tergantung mood saya juga cuy. Kalau mood saya itu jelek. Gak semangat membuat video Saya gak mau membuat video sih Karena kalau mood saya gak baik Videonya itu hasilnya kayak gak real gitu ya jadi kalau memang mood saya baik, baru saya membuat video cuy. Apalagi kalau komentar kurang banyak ya, membuat saya itu termotivasi atau membuat membuat saya itu bersemangat gitu ya. Komentar-komentar kurang yang membuat saya bersemangat itu membuat mood kita itu bagus ya. Sebagai konten kreator kita itu selalu mengandalkan yang namanya komentar. Kalau komentar kurang banyak, kita lebih bersemangat cuy. Begitu aja ya. Dan di sini kita akan melanjutkan lagi. Ternyata ada part kedua cuy. Dari apa channel Faktau channel ya Faktau channel itu yang kita reaksi kemarin ya kurang bisa lihat di sini ya saya cantumkan di sini aja itu part pertamanya cuy banyak yang berkomentar bahwa ada part keduanya makanya saya cari part keduanya cuy adakah part ketiganya kayaknya belum sih cuy ya belum ada ini. Yang mana judul videonya itu adalah part kedua Video viral paling terkenal di Malaysia yang mungkin kurang tak tahu Tapi saya yakin banget ya banyak yang sudah tahu ini cuy Ketimbang saya sebagai orang Indonesia ya Oke dan nanti mamanya cakep lagi cuy Jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Oke. Okay. oleh Rana. Rama yang komen untuk bagian kedua, video-video viral di Malaysia. Oh, ini, Masuklah, ini. abang. Ini yang saya katakan, c, yang membuat sebenarnya konten kreator itu bersemangat. Ya, komentar korang. Foto sendiri. Foto, apa kata fot eh sejap. <laughs> ha, keboleh terlepas. Jangan lupa lari tahu. <laughs> Oke, okay, sambung balik. Foto apa kata Faktau buat video viral bahagian kedua Ramai yang minta Aku ya, ya, pun ya. nak minta juga <laughs> Jadi di dalam video kali ini Jom kita imbas sekali lagi Video-video yang pernah viral di Malaysia Video viral yang paling terkenal di Malaysia Sepanjang zaman Bahagian dua. Baik se sepanjang zaman peringatan Jangan lupa subscribe Faktau tahu, tahu. Dan jangan lupa tekan lonceng Jangan lupa subscribe cuy Apa ini Saya <laughs> baru <laughs> Astagfirullahaladzim Ini baru permulaan saya <laughs> Saya ulang dulu cuy. Saya awalnya tak Tak apa gitu gede ya, kok. Oke. Okay. Ini lari stapet ya. So. <laughs> jalurnya udah benar ya. Maksudnya jalurnya cuman kebalik gitu ya, kebalik dia. Oke. Okay. Oh tunggu tunggu tunggu, ini video pernah viral di uh, viral juga di apa nama Indonesia cuy? Ini yang anjing kan? <laughs> <laughs> Padahal kan kalau kita pikir cuy, di atas yang pertengahan pagar ini saja anjing tidak bisa apa? Tak apa, jangkau gitu Anjing tak bisa jangkau Ini dia mau naik di atas gitu Mau nyebrang gitu <tuk> <tuk> Temannya ngakak banget Apa, ini? Ini ap ini apa, ini? apa itu? Ini apa ini? apa ini? Oh, tolong off, tolong off Faijah, Faijah tolong off Mike. Okay, Mic Tak sangat suaranya Tak panasin pula orangnya okay mic-nya Mic-mic Mic-nya on, ya yeah. Jadi, tolong, apa ni? <laughs> ini biasa lah, ini. Oh, ini biasa <laughs> Pernah ini Ini kayaknya bulan Bulan puasa kayaknya ini kue apa sih itu Kok welcome welcome, welcome, welcome B, nah, udah benar benar. Ada Kalau diaja ya, kalau di itu dapat ya, bisa. Tapi kalau disuruh percepat, enggak. Ada itu? Ya. <laughs> okay. Kayak lata ya. Ini masih, lah. Halo, aku juga <laughs> lambu, lambu, lambu, <lampu>. <laughs> Agak-agak, lambu, agak-agak, lambu. ini, Ini, baby. lagi. apa? Ini kok, gue, gue, paham gue, apa, apa ya? Kok ada lembu -lembu apa ada gue, gue, gue, lembu gue, gue, gue, gue, video gue, Lembu, lampu. <laughs> lembu. Ini Ha Ini Oke oke, gue paham Cik. Ini ya, kalau nggak salah tadi dia bisa melewati mobil-mobil yang kencang gitu ya lori-lori yang kencang kalau nggak salah cuy kalau salah tolong tolong dibenarkan cuy nggak paham yang di sini itu ngapain nyapu di atas Satu kamera, lima gol dan pelu dah Itu remutan boleh dibuat <laughs> Ketutupan Jangan du depan Jangan du depan Jangan, yeah, yeah, yeah. Jangan du depan Jangan yeah. du depan Jangan du depan Jangan du depan Jangan du depan Jangan du depan Belakang, belakang, belakang Lilek, amal, lilek, amal Eh, eh, eh Sporternya <laughs> okay. Satu kad merah, lima gol Dan perlawanan penuh dramatik Itu rumusan yang boleh buat Untuk perlawanan. Lepas <coughs> tu, potong muda ni Potong muda Ok, terus pakai Oh, anggal Anggal Buatlah, Angkel. Itu itu masnya sama di ojen lah. Salah, betul. Betul ya? Kita coba masuk. Tadak, abis Satu botol, Honda Plus. Oke. Tutorial ya. Lepas tuh. Lepas potong aja tu? Ini mau potong sih. Ya, tajam. Ini botol plastik apa itu ya? Kayak merek terkenal gitu ya. Oh, Angkel. Betul betul lah. Tapi oh. mana lagi <laughs> mana? Lagi ke? Hahaha. Hahaha. Uh. Oh. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Boleh nak boleh berketah kertas. Ah oh, betul. Ni aku tengok ni. Hei cik emak. Cuba. Saya berpantun. Ya. Kalau gini macam ni rokok. kok gini enggak boleh Pergi jalan tapi pantai. Dia melucu tapi enggak lucu gitu ya. Yang bikin lucu tuh cara dia tertawa aja. Kare papa papa paman. Asik. Ini disengaja ke atau dia jatuh? Benar ini, saya pikir tadi, <laughs> padahal suaranya bagus sih, ya, <laughs> terlalu bergaya. <laughs> Kayaknya eh, disengaja sih ini cie. Eh umur. Allah, Allah. And I am. Disebut, disebut apa tadi? E S E N T I N D T I D I T I Y A A S U s Sukan N D P A N T Ini bebannya ya. Yang ujar Allah, Allah beraja. Allahuakbar. Okey. Jumpa okay. lagi <laughs> sama semua <laughs> yeah. jaga diri. Eh belum. Jaga diri. Okay jangan gelak kat saya. Jangan gelak kat saya. Ye. 740. Oh, Roy, not I love you. Hello, to my ini gimana caranya mau beli roti di tengah jalan gitu ya mana ada <laughs> apalagi di tol gitu channel, guys. today I am going to make a new video so please caray, <laughs> whatever. please su uh, I want to reach one million likes Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima Subscribe! Kesemua cadangan berkenaan bagi menambah kapasiti bekalan air serta ada bagi memastikan bekalan air mencukupi serta dapat menampung kira-kira 7.1 juta penduduk. Apa itu? .1 juta. Anjing! Anjing! Benar-benar anjing, oh, menolongin anjing ya? Oh, anjing ya? anak anjing ini kirain tadi kucing. Astaga, mamanya ternyata ada mamanya di situ. Ini anjing cuman lewat doang padahal hmm, Ini Ini kayaknya ibunya ini Ibu anjing ini buat perangkap gitu ya Kayak ngeprank dia. <laughs> Saya pikir tadi kucing ya Anjing Ini gimana nasibnya ya? Abang bomba. Balik jap macam Maggie Oh banjir hey, ke? Lapa, <laughs> hey, tak macam Eh tak, ni nak turun ke nak duduk dah ni. Tengok kalau kau okin okay, ni kawan pergi sana. Seorang <laughs> eh. Ke mana? Tak ke ma. mana tu konjo mah. Ke mana? sekali. Taklah, masak dulu makan dulu. Hai. Tak apa-apa. Kucing Minum ayak Haa Adi saat Adi saat Adi saat Adi saat Haa Haa bisa viral Yang kaya gini kan Ini Terbuka ramai Tak eh. minum ayak Haa eh. oke oke gue baru paham cuy kucing itu nunggu ya nunggu orang yang datang ke situ ya baru dinyalain kramnya kalau oh, nggak salah kayaknya sih diedit ya Amboi, mau buka daripada orang panggil Adik, siapa nama? Nama saya Kamil, bang Kamil Kamil, Kamil dari mana? Saya dari rumah Dari rumah Jawapan ke orang Kamil? Siapa Kamil? Adik, main kata-tipa, bang Oh, adik, main kata-tipa Okey, Kamil? Ya, bang? Kamil ada ucapan ke? Dia ucapan kepada mak yang tengah goreng cari pak Okey, mak tengah goreng cari Ayah tengah batuk keta Ayah tengah batuk keta Kakak tengah batuk Kakak terima buku, Kenapa okay, ya? apa tu? sepatunya, <laughs> cuy kasutnya. Asik, okay. <laughs> okay. <laughs> oh. Pas polis play <laughs> waktu tu. My. Ya masing-masing orang sih punya Ini cuy ya Punya hewan kesukaan gitu ya Tapi ini kok Sweet banget ya Kayak pacaran gitu ya Motornya keren ya Muntur ke apa itu? 15 detik, ya guys Oke okay, mulai Oke okay. Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas Ya cukup Begitu saja Bang. <laughs> Keren <Kaya rilya? laughs> ya. guys. Oke, okay, mulai. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 Emang nggak kelihatan gitu. 11 12 13 14, 15 15 yeah, ya cukup begitu saja saudara-saudara. Hi assalamualaikum. Hi everyone. Hai semua. Hi everybody. Hi, everybody. <laughs> everyone semuanya dia <they> everything. Sana. Site me the semua plate standard lepas <laughs> makan ni tak ada apa lagi. Ini enak ini di polisinya sih, disuruh nyanyi ya. Corona kau, ku masih sini. Corona kau, ku bisa menangis dan corona Kau yang menghancurkan Aku <tuk> tiada berteman Terkenang wajahmu Aku pilu <tuk> Saya jual apa <tuk> balik Apa balik coklat Apa balik coklat Extra jadwal kacang Saya jual apa balik Roti kukus Assalamualaikum. Saya jual apa balik roti kukus apa balik coklat. Yang saya enggak nyangka cuy kok video-video kayak begini bisa viral di sana ya. Apa balik Milo? Extra jagung kacang. Ini mungkin cara ininya ya cara dia bercakap ini. ini gitu -gitu, apa Bali kayak gitu-gitu ya? Apa balik? Roti. Apa balik roti kukus? Wes gila ini. Ini keren. Dalam banyak-banyak burung ini namanya cuma satu, cuy. Cie. Udah datang semua padahal. Nih. gimana caranya coba ini kreatif ini ini, ini kreatif sih dicuci di gak mau jalan <laughs> ini kayaknya masa-masa pandemi sih <laughs> Apa ini delivery, kah? Oh my god, anjingnya satu squad, cuy! Yang nampak tadi itu <laughs> kecil, jadi <laughs> anjing kecil, jadi sekarang. Yang, tercinta yang paling seksi. cuma aku yang... ini saya pernah lihat videonya sih memang viral pernah viral tapi saya nggak tahu yang lucunya di mana ini. Membuat, no, mati ke jepit. <laughs> <mati ke jepik. laughs> Ekspresinya kali jia. Kayaknya tadi apa namanya TikToknya beda gitu ya Lain daripada yang lain tadi. Ini kucing lagi Kok yang viral-viral yang kedua ini kok Kebanyakan hewan gitu ya Kalau bukan kucing Anjing Kucing memang tuh Pemalas gitu ya udah oh, panggil ya, panggil deh, panggil dia mau disuruh panggil ya? Oh. Oh, kipi pintar banget ya. Hah, macam mana? Seronok tak dapat tengok video lawak part 3 Harap tak dia bintang part 3 lah dia pun bersungguh-sungguh Fakta korek-korek dan mencari Okay, okay, Berlaku. semoga hasil ada part, ke apa, part ketiga ya Okay Okay, cu, itulah tadi video dari Faktau Channel Yang mana kita diperlihatkan Video-video yang viral uh, Di Malaysia ya Dan di part kedua ini kebanyakan hewan gitu ya Ternyata hewan di Malaysia itu Cepat viral juga ya Gampang banget ya dari anjing ya kalau anjing ya terkenal dengan brutal ya brutal brutal banget kucing ya kucing di sini memperlihatkan benar-benar uh, pintar ya dan uh, apa tadi ada burung juga gitu ya burung lagi burung lagi dan videonya di sini cukup sedikit tapi sangat-sangat menghibur ya termasuk saya juga cuy saya terhibur banget apalagi di saat-saat pandemi seperti ini tuh sangat-sangat membantu ya video-video macam ini cuy memberikan kita tambahan imun ya imun oke okay. Dan terima kasih banyak ya Buat korang yang selalu Stay di channel NDTK Yang selalu menunggu-nunggu Video dari Andy Ya pastinya cuy Walaupun Andy Tak mereaksi Video piramli Atau Spahati Rioni Korang selalu nonton Terima kasih banyak Ya terima kasih banyak Itu bukti bahwa Korang selalu support saya ya Itu sangat-sangat Membantu saya Untuk Bersemangat lagi Membuat video-video selanjutnya cuy Dan mungkin saatnya Saya pamit undur diri Kita akan ketemu Di video selanjutnya Saya Andy Thank you next Thank you next Dan thank you